mencintaimu aku tenang memilikimu aku ada di setiap engkau membuka mata Men kurasakan selalu memelukmu penuh cinta itu yang selalu aku inginkan membuat nafasku lebih berarti kau jaga selalu hatimu saat jauh. menutup mata merindukanmu selalu ku rasakan selalu memelukmu penuh cinta itu yang selalu aku ingin. Dan kau mampu membuatku tersenyum dan kau bisa membuat nafasku lebih berat Sejauh dariku Tunggu aku kembali Ku mencintaimu selalu Menyayangimu sampai Akhir menutup mata. selalu hatimu sejauh dariku tunggu aku kembali ku mencintaimu selalu menyayangimu sampai akhir Mata